Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun anda berada kembali lagi di channel youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar bahagia mengenai bunda Lesti Kejora Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia Mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar yang membuat kita terharu di kabar pertama ini Indosiar 2 jam yang lalu mengunggah video Bunda Lesti Kejora tampil di atas panggung Indosiar dan terlihat Bunda Lesti Kejora sangat bahagia. Masya Allah banget ya, senyum bahagia, wajah bersinar Bunda Lesti Kejora di Indosiar. Pasti semuanya kangen melihat momen ini. Mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulih, cepat sehat dan cepat bangkit. Amin. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan dari akun Indosiar. Wah... Senyum bahagia, wajah berbinar, Lesti kejora di Indonesia. Siapa yang kangen senyum manisnya Dedek Lesti? Wow, kalau dibilang kangen, mah kangen banget persahabat ya Karena idola kesayangan kita ini selalu menyuguhkan kebahagiaan Dan Bunda Lesti adalah sosok inspirasi untuk kita semua Kemudian juga persahabat, kita lihat di igslustari.lestifatilofors Ini ada sebuah kalimat panjang yang dituliskan Gua habis nonton Intense investigasi wawancara Kapolda Kabin Humas Hendra Zulfan. Tanggal 7, hasil visum akan dirilis dan ternyata luka lebam Bunda Lesti enggak cuman di tangan dan di leher. Ada juga luka lebam di area yang sensitif, jadi ditutupin enggak diperlihatkan dan Bunda Lesti dia udah tinggal di tempat yang aman. Dia trauma dan ketakutan enggak mau serumah sama si Bilar. Eh Bilar, kalau sampai terjadi apa-apa sama Bunda Lesti, remember, you must pay the price. Got it, bro. Wah wow, kita mendapatkan info nih, persahabatan, dari wawancara Kapolda Kabin Humas Indra Zulfan, bahwa Bunda Lesti Kejora, itu tidak cuma tangan atau leher yang luka. Ada juga luka lebam di area yang sensitif, persahabat, ya. Jadi ditutupin, gak diperlihatkan. Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti ya, mudah-mudahan cepat sehat dan cepat pulih. Kemudian juga bersahabat yang kita lihat, ada sebuah kalimat lain yang diposting. Para Daniel masih mengharapkan Lesti balikan dan rujuk sama si Bilar. Lihat tuh Lesti kejora Kata Pak Indra Zulfan, Lesti trauma dan ketakutan. Dia nggak mau tinggal satu rumah sama si Bilar. Jangan main-main sama orang trauma. Luka lebam, Lesti bukan cuma di leher dan di tangan ada luka lebam di area yang sensitif juga tapi nggak perlihatkan ditutupin untuk para Daniel tonton deh videonya di Youtube tuh persahabat kita lihat juga persahabat ya ini ada di Intense Investigasi wawancara bersama Bapak Indra Zulfan ungkap bahwa Lesti tak ingin tinggal satu rumah dengan Rizky Bilar karena trauma persahabat dan kita lihat juga persahabat jadi kabar selanjutnya ini ada sebuah artikel Persahabat dia, perhatikan, ini baik-baik. Potret teknovi yang disebut bela Lesti Kejora saat KDRT berlangsung. Dipercayakan untuk jaga BBL. Ini keren banget persahabat ya Novi ini yang tentunya menjaga bunda Lesti Kejora waktu kejadian KDRT. Kita lihat slide berikutnya. Baru-baru ini, sosok yang mengaku mantan tim kreatif Lesti buka suara yang menceritakan kronologi KDRT yang dialami Lesti Kejora. Kabar yang beredar ada salah satu asisten Lesti yang berani pasang badan, kala Lesti dianiaya oleh Bilar. Banyak yang menduga sosok tersebut adalah Novi. Kedekatan Novi dan keluarga Lesti memang tak main-main. Ia bahkan kerap dipercaya ngomong Baby L. Di Instagram pun, Novi kerap mengunggah momen-momen lucu BBL. Bisa dibilang, Novi terus menjadi sorotan fans Lesti Bilar karena kerap mengungkap banyak momen yang tak muncul di sosial media Lesti maupun Bilar. Sampai-sampai tak sedikit fans yang terang-terangan minta bocoran aktivitas Lesti Bilar pada teh Novi ini. Di matanya, Lesti adalah sosok teladan karena kesabaran dan kebaikannya. Insya Allah, kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh diadona.id. Kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti, kini tengah bergulir dan masih dalam proses pemeriksaan polisi. Beredar sejumlah versi kronologi kejadian yang terbaru bahkan melibatkan sosok asisten Lesti yang biasa di Sapa Teknofi. Sosok inilah yang disebut-sebut pasang badan karena Lesti disakiti suaminya sendiri. Luar biasa, Teh Novi, Masya Allah, hingga komentar pun tentunya banyak sekali persahabat. Kita lihat dari akun MRSS-YLS mengatakan, Tentang Teh Novi bener dia memang setia sama Leslar family, dari ngurus bilar, pas lanjang terus asisten Dede pas hamil, sekarang ngurus BBL. Tapi yang ngaku-ngaku sebagai mantan karyawan itu kayaknya cuma pansos. cuan masa dia bilang, tenovid dia Anjur, ketahuan ngarangnya ngakak," katanya. Tuh, ada juga tanggapan lagi bersahabat ya dari akun Instagram. Rumah artis kan pasti rame ya, ada asisten, ada pembantu. Kenapa nggak digebukin aja tuh si Bilar? Kenapa didiemin? Apalagi kejadian dua kali malam, entah pagi katanya tuh itu tanggapan dari beberapa. Fans, ya Ada juga tanggapan dari cipe p mengatakan Patut dipertahankan ini asistennya setia sama Lesti Tolong dilindungi juga, takutnya dari pihak sana Nganukan atut, katanya tuh Yuk, sama-sama, doakan untuk Tenovi mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bisa menjaga Bunda Lesti Keciora, amin Kemudian juga, bersabat, ya kita lihat juga nih Postingan yang sama diunggah kembali oleh akun Lesti al -Fatih. Namun kita salvok dengan kalimat caption juga yang dituliskan Bukan hanya saksi mata, beliau adalah orang satu-satunya membela Lesti saat di KDRT sama si B. Dan membawa Lesti ke rumah sakit dan lalu menelepon ayah Kejora. Kalau nggak ada teh Novi nggak tahu nasib Lesti gimana ya Allah masya Allah banget ya. Kita tiba-tiba menangis banget nih melihat dan mendengar kabar yang tentunya membuat kita sangat-sangat tidak menyangka. Doakan untuk kesembuhan Bunda Lesti saat ini. Kemudian juga, persahabatnya, kita lihat ada sebuah postingan kembali yang diunggah oleh Haris Priza. Sebelumnya, Adiska yang mengunggah percakapan antara Adiskai, barang bareng Leslie dan Bilar. Kali ini, persahabat, Haris Priza pun mengunggah sebuah percakapan bersama Leslie dan Bilar. Ada sebuah kalimat yang diposting oleh Haris Priza. Ada kalanya aku harus diam, ada kalanya aku harus ngomong juga, seperti yang selalu aku bilang. Gak semuanya harus dipublis dan gak semuanya harus diumbar. Mereka berdua sahabatku. Semua orang punya privasinya masing-masing dan bukan ranah aku untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain. Jangan lupa doanya ya yang baik-baik. Insya Allah semua doa baik dikabulin sama Allah Subhanahu Amin. Tidak semuanya harus diumbar persahabatnya. Untuk netizen-netizen, jangan lagi DM-DM sahabat-sahabat Lesti maupun Bilar. Mereka bu bukan tentunya diam saja, tapi mereka mendoakan, mensupport. Tapi ini privasi banget ya. Jadi jangan sampai DM ke teman-temannya Lesti maupun Bilar. Karena mereka juga mendoakan dan mensupport yang terbaik untuk Lesti Rizky Bilar. Kemudian juga ya kita simak ada sebuah wawancara dengan Bapak Sandi Arifin. Ternyata ada yang disampaikan yang mengenai Rizky Bilar yang menolak cerai dengan Lesti Keciora hingga menuai banyak komentar di unggahan ini. Dari akun Iyeng2806 mengatakan, Punya apa sih Bilar kalau nggak nikah sama Lesti? Ya pasti nggak lah cerai sama Lesti mah. Itu salah satu tanggapan dari fans ya untuk menanggapi. Bilar menolak cerai Tentunya kita berharap banget ya Ada keadilan yang seadil-adilnya untuk Bunda Lesti Karena tentunya kita selalu mendukung Mendoakan yang terbaik Untuk korban kekerasan Apalagi dalam rumah tangga Kita doakan, kita support dan dukung yang terbaik Masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru Mengenai Bunda Lesti Kejora saat ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dari Bunda Lesti Kejora tentunya. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.